bukan hanya perbuatan itu deposit pun tak boleh Deposit faham deposit Muka dimah tu Nira. lama tak perlu eh eh jangan deposit. jangan bulan puasa pula kau ajak duduk sebelah bilah duduk sebelah lama tak pegang tangan pada kau gawar-gawar bini kau jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Tek. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa selalu saya cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke cuy seperti biasa kita akan mereaksi lagi Ustadz Samsul Debat cuy ya Dikarenakan ya gak ada lagi cuy ya Gak ada lagi video yang yang akan kita reaksi gitu cuy ya Kalau korang punya referensi korang bisa komentar di bawah Atau kirimkan link-link ya video-video yang berbau lakar gitu cuy ya Intinya berbau kelakar gitu cuy Saya tengok-tengok di Youtube itu sudah berkurang gitu ya Contoh e, kompilasi warung sepatu Sudah nggak ada juga e, Kompilasi lawak sepatu reunian nggak ada juga gitu ya Jadi saya pusing nggak tahu mau mereaksi apa cuy Untuk mengisi kekosongan gitu ya Kan kalau kita mereaksi Ustadz Samsul Debat ya Kita beri waktu atau kita beri apa namanya Kita, kita beri jangka gitu ya nggak bisa kita mereaksinya setiap hari cuy Makanya untuk beberapa hari ini hampir satu minggu ya kita nggak e, membuat video gitu sih karena saya pusing nggak tahu mau reaksi apa gitu ya sudah terbatas banget karena sudah kita ketahui channel saya itu channel di TK itu memang isinya itu yang berbau kelakar saja gitu ya kalau kita mereaksi yang lain ya yang lainnya juga nggak suka gitu ya. Jadi korang kalau ada referensi komentar di bawah cuy ya Kasikan, Kasih apa namanya Kasih referensi atau kita akan kembali lagi mereaksi video-video uh, tiktok Korang bisa komentar di bawah cuy ya Karena komentar korang lah saya bisa mendapatkan apa namanya referensi-referensi gitu cuy ya Kalau memang pun kita harus membuat video uh, ngakak plus lagi Maksudnya konten ngakak plus lagi yang mereaksi Uh, kelakar kelakar yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura atau di Brunei yang kelakar kelakar kita akan kompilasikan di TikTok kalau ada gitu ya kalian bisa uh, tag nama saya di TikTok cuy ya uh, biar saya tengok cuy ya video-video uh, yang memang uh, kelakar di TikTok dan kita akan buatkan reaksi gitu ya khusus. Oke okay, sini saya sudah menyiapkan videonya, yang mana videonya ini langsung saya ambil dari channel Ustadz cuy ya. Jadi kalau korang ingin melihat original videonya, langsung di channel Ustadz cuy. Seperti biasa ya, karena durasinya 1 jam lebih jadi kita bagi dua lagi cuy. Oke okay, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Sihi okay. okay. hmm. syukur ini kayaknya acaranya di bukan TV kah acara TV di sini sih Itu ada yang bawa kamera itu wah kamera gigi itu sih syukur kayaknya tempat besar maksudnya. ini sih maksudnya perusahaan salam kata junjungan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pimpinan acara dan begitu juga bahagia tuan haji Muhammad Haris bin Ali selaku pengarah Intan wilayah Sabah oh Terusnya, ini posisinya di Sabah cuy kanan dan kiri tuan, -tuan dan perempuan dari pelbagai agensi yang berkerumun lapangan untuk hadir pada petang ini sudah tentunya petang ini adalah petang yang paling menggembirkan kerana dapat hadir pada program ini. Tapi kerja. Itu melambangkan maknanya tak payah kerja. Jadi hanya datang dengan camah je, kan? Apapun samsul lebat ni macam tu. Dia cakap ni, kadang kadang dia cakap ni maksudnya ini. Itu sebabnya jangan suka dulu. Ada. Ada. Ada sindiran yang panjang pun. Ada. Sebab saya datang daripada dari sembilan kata adat banyak kiasan saya lebih itu ya sindiran ustaz itu uh, jadi tak payah apa nama yang tak tak boleh terlalu seronok gitu ya kerana ada sindiran di belakang jadi berhati-hati gitu cuy kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digantangkan memang takkan faham kalau tak diendungkan jadi hati-hati dengan apa yang dicakap kan sebab kadang-kadang orang lelaki ni dalam kehidupannya banyak perkara dia tak cakap. Sebab akal orang perempuan banyak di mulut. Tapi akal orang lelaki banyak di hati. Orang perempuan apa yang ada di akal tu lah yang dia cakap. Saya tak berniat nak sakitkan hati you ha, tapi dia akan cakap. Dia akan cakap juga. Kan? Yang lelaki pula fikir aku cakap ni karang mati aku ni baik dia jangan cakap. <laughs> Biar dia diam. Jadi itulah keadaan dia. Cantullah. juga kan Tuan Haji? Muhammad Haris banyak benda yang dia tak dapat cakap. So dia tahan dia kan. Contoh macam sebab sebab jadi bos macam tu sebab saya pernah jadi pengarah juga dulu. Terus so, sebab Intan ni bukan asing ber saya. Saya berapa dulu induksi pun di Intan. Intan. Kan masa saya nak sah jawatan dulu. Kan induksi apa? Induksi umum eh. Intan? Induksi umum. Maksudnya, nama ini ya. Prasyarat kan sebelum nak sah jawatan. So saya saya tak tahu pula. Kalau saya nampak semua orang pakai baju batik tadi Saya pun nak pakai baju batik <laughs> kan? Hari ini tajuk Ramadan, oh, sangat, sulit Ramadan ini. Apa? sangat sulit untuk melupakan Begitu sulit melupakanmu Begitu, melupakan. Begitu sulit Apa maksud Ingat Kalau kita melupakan Lawannya adalah ingat Ingat ni adalah ada dalam fikiran kita Tak boleh hilang daripada fikiran kita Teringat ingat Lupa pula langsung tak teringat Nah hmm. kan Langsung nah, tak ingat Macam teka-teki orang dulu-dulu Kalau ingat Kalau ingat kita Kita tinggal Kalau lupa kita bawa Oh kan Orang dulu-dulu kan pernah tanya Ingat tak soalan tu Kalau lupa Kita bawa Kalau ingat kita tinggalkan Canda Tak tahu indial. kan Lah ni tua betul teka-teki tu Tuketikinya yang tua ya. Kalau ingat kita tinggalkan. Kalau lupa kita bawa tu lah daun kemuncuk tu. Yang dekat rumput, oh. yang mereka dekat, dekat kain tu. Kalau ingat. Oh, daun kemuncut ni kayaknya saya pernah ini cuy. Daun kemuncut. Bukan yang ini ke? yang biasa kalau kita ke kebun itu yang bentuknya kayak apa namanya kayak pete gitu. Bentuknya seperti itu cuy. Tapi dia kecil gitu ya. Atau yang dimaksud ustaz yang mana ya? Atau yang kecil-kecil itu yang pokoknya yang lengket di celana gitu biasanya cuy ya. Lengket di luar gitu cuy. Kita tinggalkan, Atau kita cabut. Tapi kalau terlupa kita bawa sampai ke rumah itu. Iya, ah, sering dibawa kita kalau dari ya, kebun kan? itu sering kita bawa Jadi, gitu. Hari ini bila sebut tentang Ramadan memang mustahil orang lupa pasal Ramadan, tapi kalau hari pertama mungkin hmm. hari pertama dan dalam Islam lupa ini tak termasuk dalam kategori dosa dia di maafkan oh, kerana terlupa dia tak tahu dia tidur-tidur, dia jaga-jaga dia jaga-jaga, dah hari selanjutnya dia ingatkan masih hari, apa? masih hari Ahad rupanya dah hari Senin, contoh macam tu punya teruk tidur Kan sahabat jawab saya dulu ada seorang, dia UITM dulu dia tidur 2 hari orang lain tidur 2 jam, 3 jam dia tidur 2 hari ha, orang biasa tanya, eh pukul berapa dah dia lain, dia tanya, eh hari apa dah hari apa dia tanya kan, ha, ada orang macam tu Terluka, jadi Ramadan ni mustahil lah orang lupa kan mustahil orang lupa, tu sebabnya hari ni woy, kita buat program nak mengajar ke apa, nak beritahu lah Ramadan ni semua orang dah tahu dah, tetapi tetapi sebenarnya kita nak nak mengingatkan nak saling mengingatkan antara satu dengan yang dengan yang lain, kan, tentu ada Ramadan ni tentu ada di sebalik ni, kehebatannya kan, saya yang paling risau adalah apabila pengurusi acara tadi dia memperkenalkan dalam program ini akan ditekankan tentang perkara ini Dia dah bagi tahu dah skop aku nak ceramah apa. Takut pula aku. <laughs> Membetullah. Kan tapi betullah Ramadan tak dapat lari itulah cerita yang kita akan ceritakan. Ramadan, Ramadan setiap tahun cerita pasal Ramadan kan. Saya teringat lagi waktu hari pertama saya pada bulan Ramadan. Masa tu saya belum jadi penceramah Sebelum masa lagilah main-main je ceramah masa tu. Masa tu anak pendek lagi. Saya ingat lagi hari pertama anak saya kecil lagi, isteri saya dia paskan satu kopok amplang daripada Tawau diminta yes, saya suapkan plang. anak saya amplang saya pun pergi bertanya tak apa suapkan anak bang saya tunggu, tunggu tunggu tunggu tuin saya pernah dengar kat amplang itu je ya saya buka di Google dulu cuy ya saya capek bertanya terus gitu ya nanti ada yang bilang lagi oh bertanya terus mending saya cari langsung cuy biarlah durasinya panjang gitu ya nah benar-benar pernah saya makan ini cuy ini amplang Ni korang bisa tengok Kelihatan tak? Ni cuy Ini kan yang dimaksud ini Amplang Kerupuk tapi eh, Apa nak rasa ikan Kalau enggak salah cuy Dia pun namanya kerupuk Tapi di dalam itu Kayak kosong gitu ya Atau penyabutan di Indonesia Malaysia Agak beda Tapi intinya Saya pernah makan ini Amplang cuy Suap dia Kalau salah tolong saya. dibenarkan cuy Suap dia Suap saya Gili-gili Kadang-kadang tu saya dua Dia satu Hmm Kan anak saya suka kerupuk amplang masa tu saya bagi Oh makan. ya kerupuk Benar-benar Saya terlupa Makan beria saya makan Satu satu satu satu Satu dua dua dua dua satu kanak Sambil-sambil tengok TV tak puas lah kan? Tiba-tiba isteri saya tegur Abang Abang tak puasakah Saya kata ya Allah Kok ya pun tunggulah abang minum air dulu Saya kata Buat kita tengah lupa ni kita tengah lupa Betul Jadi sebenarnya kalau nak cerita tentang lupa ni tuan-tuan dan musulian ramadhan ni adalah bulan peperangan hawa nafsu, kita tahu segala jenis nafsu nafsu yang busuk nafsu yang baik, semua ada nafsu yang busuk, nafsu yang tak elok itu kita tentang, nafsu yang baik yang tu kita pertingkatkan, nafsu semangat ni, ui, tak sabar nak mengaji ni macam tu lah ui, tak sabar ni, nak sedekah ni, nak bagi siapa lagi kita nak bagi siapa, biar orang seronok ni Macam tu lah. Semangat. Semangat. Semangat. Semangat. cari anak yatim. Bulan puasa jangan risau. Anak yatim fully booked. <laughs> dia siap minta maaf kami tak dapat datang berkepuasa dengan pihak intan. Minta maaf kami sibuk minggu ni. cuba minggu depan. Wah huh, macam tu. Pengurus anak-anak <laughs> yatim. Habis je puasa. Tiba-tiba ya. dia tak yatim lagi. Tak yatim lagi. Saya paling sebab waktu saya di UITM dulu, ada majlis buku puasa anak yatim. Ya Allah, oh, bila tengok anak yatim tu, bila dia dapat duit. Dia tak ada mak ayah, dapat duit kan? Dia tunjukkan kawannya. Dia, Singgit dia, dia pun. Dia. Lepas tu kawan tu, tunjukkan sama dia. Saya masa tengok tu, bayanglah hidup kita macam manalah kan? Mem? Tu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim, Betul. kan? Nabi kata, Barang siapa yang nak dilembutkan hatinya banyak Banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim Dan juga memberi makan fakir miskin Anak yatim ni gosok kepala ni Maksudnya buat baik dengan dia okay. Faham? Faham? Tapi tengoklah Anak yatim yang 15 tahun ke bawah hmm. Yang doket rumah kau tu kau peduli lah kan? Laki kau dah lama takde ayah kau kan Jangan peduli Abang pun yatim juga Itu jangan kira Itu dah expired Ya tak kira Ini mana kanak-kanak tu Sebab tu kalau jumpa anak-anak yatim Jangan sebut benda yang boleh menyedihkan mereka Betul Kan Jumpa anak yatim dek, Adik bertuah ha? Kenapa? Dia adik ni bertuah Sebab Allah pilih adik ni macam Nabi ha? Macam Nabi kenapa pula? Nabi pun anak yatim Adik pun anak yatim Kalau Nabi boleh berjaya dalam hidup Kenapa adik tak boleh? Eish, macam tu. Ini. ini, Sabar ya dek <laughs> Cik faham Susah jadi yatim Jangan kau cakap macam itu yeah, malang, Fahamlah malang Ini saya nasihatkan yeah, ke ni Betul Jangan cik. kita tunjuk kesedihan kita Bagi ketabahan okay, okay. tu dekat dia Biar dia semangat Adik belajar kerja rajin dia Adik buktikan butirkan adik boleh berjaya Macam tu Faham eh nah, tu. Dan begitu juga Bulan yang sepatutnya mengajar kita Artis sederhana Dan merasai Kata Aifan kepayahan rezeki Saudara-saudara kita Yang kurang rezeki di dunia namun, Ramadhan juga memperlihatkan pekepelikan-kepelikan yang berikut. Bulan Ramadhan, ada beberapa perkara pelik berlaku. Ramadhan sepatutnya orang banyak makan ke sikit? Sikit. Sikit sepatutnya. Tetapi ada orang makan lagi banyak daripada bulan puasa berbanding bulan puasa. Tapi nyata situ ya, saya kan uh, menjalani puasa itu di, kemarin di Malaysia, tempatnya di Sabah, Sarawak, di Brunei pokoknya, Uh, hampir uh, wilayah Malaysia lah cuy ya. dan saya selama puasa di, di Malaysia itu kurang makan gitu ya kurang apa nama istilahnya nih cuy uh, kita beli banyak makanan tapi enggak dimakan semua gitu ya maksudnya atau perut itu cepat full atau gimana ya pokoknya beda waktu waktu saya datang pertama cuy ya Aduh. orang lelaki hati-hati sebab sebentar saja lagi masuk saja asa itu adalah borderline untuk orang lelaki yang bergelah suami Nabi masuk saja asa Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu sekejap lagi nak berbuka puasa dah itu Nabi tapi orang lelaki saya tak cakap perempuan orang lelaki masuk saja asa dia dah fikir dah bazar Ramadan mana apa nak buat balik hari ini nak buka puasa apa hari ini tapi biasanya perempuan nak dia apa? apa soya apa cakap air apa air kasturi air apa cakap air apa lemon ice cakap o ice apa ni lai cikang cakap Biasanya perempuan. orang lelaki so lelaki so, kena sabar tenang sikit jangan sibuk sangat lepas asa tu fikir orang perempuan saya tak tegur sebab dia bukan lepas asa dia lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa malam ni so orang perempuan dah tak boleh tolong tak boleh tolong ni. So, biarkanlah dia sebab dia menguasai dah <laughs> tadi saya tertanya-tanya gitu cuy ya kan biasanya, biasanya kan yang lebih detail atau lebih jeli gitu kan uh, istri gitu ya atau perempuan gitu kalau soal <laughs> soal makanan gitu kan <laughs> ternyata pancelain aduh <laughs> uh, ada tertipu saya cuy aku sebab dia yang susun itu strategi puan pun ingat dia baik sangatlah kan. Projek dia, dia lepas hajat lepas sahur dah eh, fikir, bagilah idea, bagilah idea. Kan masa bulan puasa itu tu masa TKP lagi problem. Semua masuk grup masa apa pun tak jadi ni, pening belaku. Semua kena bagi idea. Okey. Perlihatkan apa? Memperlihatkan statistik dan juga fakta-fakta yang berikut. Pertama, peningkatan jumlah penggunaan daging ayam tiba-tiba bulan Ramadan. Tak tahu kenapa. Dah lah pergi pasaraya tu Kesian Ayam tu kudung semua kudung. Kenapa kudung? Dia jual kepak aje. Yang satu tu jual peha aje. Kan? Dulu kita Kalau keluarga kita Orang kampung Berebut nak pegang peha Berebut nak kepak Tak Dia memang tak nak gaduh dah Peha je jual je kesian, ayam tu tak ada kepak kan <tuk> Tak ada peha Contoh Kedua Peningkatan produk kedua gula ini, ya. Production gula Tepung Agar-agar Minyak Di dalam pasaran terpaksa keluarkan kilang kena lipat gandakan pengeluaran tepung sedangkan sepatutnya kan kepatut kurang makan ketiga peningkatan acara-acara buffet di macam-macam tempat saya pergi di buffet, buffet. di hotel-hotel Ciamah ya Allah okey sikit lah Ciamah dekat buffet Ramadhan ni okey sikit sebab Ciamah sebelum berbuka jadi semua nak tak nak kenalah tengok aku macam tu <be heard> lah muka tu <tuk be heard> macam betul lah. Kalau ceramah kena ni problem. Dia makan aku ceramah ni, makan okan. Macam tulah. Dan yang paling susah sekali saya pernah pergi ada zaman-zaman yang menteri-menteri buat. Zaman berbuka puasa, menteri itu minta saya ceramah. Selepas menteri itu berucap. Sebelum berbuka puasa. Wah. Menteri ini pula bila dapat mikrofon saya sebenarnya dalam memastikan aa, negara kita oh, dunia, bercakap panjang. Saya tak nak sebut menteri mana. Ini lama dah. Lama dah. Lama dah. Bukan sekarang. Tak ada kena-kena. Okey dulu. Dulu lah dulu. Bercakap punya panjang. Sudahnya masa untuk saya ciamah tinggal 5 minit lagi nak berbuka. Saya ingat tak jadi Jemput juga Sebelum muka bahasa Kita dengar lah Kita isikan hak luar telinga kita Dengan mandi yang sedikit perkongsian Daripada Syamsul Bismillahirahidah Tapi apa saya cakap Saya kata Ya amat berhormat Datuk Seri Saya adalah penceramah Yang paling happy dalam dunia ni Kerana apa Ceramah sekejap Bayar sama Saya so, kata macam tu Menteri bergelak macam Yelah berucap tak kerti nak apa Lepas tu yang paling best Kali orang ni dah lah berucap panjang Ayat hujung ni Saya tidak berhasrat berucap panjang Menda Menda Ayat yang sepatutnya Saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya Macam tu baru betul Betul ya Rutan Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang Orang semua fikir Kau tak sedarkah kau cakap berapa lama Macam tu lah kan ha, Macam tu lah begitu juga peningkatan penjualan kain Ella kenapa? sebab saiznya dah tak cukup saiznya dah lain kemudian peningkatan penjualan perabot dan cat peningkatan oh, cat, jualan kodil dan gas untuk memasak peningkatan paras gula dan kolesterol dalam darah mata kawan kita kita pandang Nampak dekat mata hitam tu, dekat keliling tu, ada, ada warna putih keliling. Colesterol ring. Pandang mata. Eh, kau pakai contact lens lah. Bagi mata kau. Ada biru, ada merah, ada pink sikit. Apa tu? Cik manis. Begitu oh. ya? Ya, saya main. Samson The Bud, dia ada satu ilmu lagi. Ambil pen yang lampu tu. Cap suluh pada tepi. Tengok iris mata kita, kita boleh tahu penyakit apa dia dalam badan. Tu nama dia ilmu iridology. Ya. Belajarlah. Saya dulu bayar. Dulu dulu mahal lah. 300 setengah masa saya di UiTM dulu. Uh, saya dulu diploma di UiTM di London dan juga di Hong Kong. Lendu-lendu. <tuk> <tuk> Dekatlah dengan kampung Haji uh, Muaris ni. Betul. Kan? Dia suluh kita boleh tahu. Dia macam jam kita. Kita boleh tahu dah. Jam ni bulat ni iris mata kita kalau dekat sini. Dia iris tu sepatutnya elok tau garisan tu. Tapi kalau ada lubang sikit makna iris tu tak macam macam bengkok sikit adalah. Ah dekat situ dah ada penyakit. Ha, dia ada ada diagram dia. Kalau kat sini teka, kat sini kaki, dekat sini lutut, kat sini apa? Dia ada dah. Dan itu adalah merupakan berasal daripada sistem perubatan Islam. Sebab apa? Dulu pernah ketika zaman tak salah saya, tak salah saya ketika zaman Saidina Ali, tak salah saya. Ketika itu ada seekor burung, burung hantu. Patah kakinya. Tapi dekat mata yang besar tu mata burung hantu, tu ada satu garisan. Melintang macam tu dekat mata dia Ya betul betul Kemudian kaki dia tu bila dirawat, dia berubah ubat, dia balut Makin lama makin sembuh, garisan tu pun makin lama makin hilang Akhirnya hilang, tu sebab dia buat kajian tentang aerodinologi Selepas pada oh. tu, sampai ke hari oh. ni Itu yang doktor kadang dia suluh mata dulu Ya betul Kalau nampak dekat mata tu, kalau kita suluh Selama daripada doktor ter... doktor Jangan doktor suluh doktor sendiri memang tak doktor nampak doktor. Faham, dia kena orang lain suluh Bila suluh, kita nampak dekat mata tu macam mana Macam berkedut-kedut tau kita akan nampak macam ada satu lapik macam berkedut-kedut dekat situ. Itu maknanya banyak toksin dalam badan. Kadang-kadang orang sok-okok keliling kita. Ada asap kenderaan. masuk ada toksin. Mata hitam. Bagi ilmu sikit lah. Mata hitam kita tu. Kalau dekat atas mata hitam tu. Dekat atas mata hitam kita. Dia ada macam ada ketayap sikit tau. Faham tak? Macam kopiah tu. Tapi dia macam. Macam bulan sabit. Dia kala grey-grey sikit. Macam kelabu. Lagi tebal tu. Lagi kuat pelupa. Oh. Banyak lagi lah Tapi bukan tu tajuk dia hari ni So Confirm kena panggil lagi <laughs> lah Haa Jadi Kemudian peningkatan Macam-macam lagi Termasuklah peningkatan Kekerapan lori sampah Mengangkut sampah yang banyak Kesehatan je Dan membuang Bahan makanan Yang lebihan Yang berlebih Dan juga Tidak dimakan lagi Dan Benarkah Ramadan ini Bulan untuk berpuasa Pada tanggapan kita Kalau kita tanya balik Sebenarnya Kita kena semak balik Apakah sebenarnya tujuan kita berpuasa apa tujuan kita berpuasa ambil taubu di taubi rumah cabut ubi sampai ke akar kalau hidup membaca hikmah selaut garam terasa tawar Masih. maknanya kita kena membaca hikmah di sebalik sesuatu perkara tu kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa kenapa? sebab yang pertama, jangan risau, penciamah kalau dia tanya, dia jawab balik suruh, jangan risau you all tak ada fikir jawapan sangat pun, bobal lah lah fikir macam tu, tapi saya akan jawab, ni risau saya pernah camah di masjid di Kuala Pilah, ramai orang tu, tua, makcik-makcik yang datang saya kata, apa masuk selawat makcik, Masuk tu camah Maulud. apa masuk selawat makcik tak jawab, nak camah, camah lah, tanya pula, ada orang kena marah aduh hai, tak boleh pula, aku tanya, makcik ni dia balas je tanya pula macam-macam ajalah ada keterangan ada jawab. Oh. Risau, saya tanya dan saya jawab. So, kenapa kita kena puasa? Semua ada sebab. Pertama, bagi menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Lepas tu. Ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang tak makan. Kita ni duduk macam ni pun, walaupun nampak muka macam confused. <laughs> nampak muka macam apa apa abang camah ni. Eh? eh lambat ke? <laughs> kan. Sebab, -sebab okeylah okay contoh kan. Kita yakin makanan ada untuk buka puasa nanti. Betul tak? Kita yakin mesti ada lah. Yeah. Singgah mana-mana pun okey aje. Kalau tak pun mungkin mesti segera. Saya tak nak sebutlah jenama dia tu sebab yeah. dia tak taja macam kita ni. Kan? Kita dah bayangkan makan ni, makan ni, makan ni ada basic. Pertama menginsafi nasib orang kurang bernasib baik boleh kata. Pernah satu ketika saya ingat kisah kita 9 ke 10 tahun yang lepas bagaimana mufti Arab Saudi ketika sedang memberi syarahan tentang Ramadan ada satu soalan datang daripada Rohingya. Melalui Italian Telefon. Dulu mana ada netizen-netizen punya ayat ni. Tak ada. Semua call. Dia tanya. assalamualaikum Ya Syekh. Dia kata. Saya nak tanya. Adakah ni terjemahan ni? Eh? Dia kata apa? Adakah sah puasa saya? Dengan tahap saya tidak bersahur dan tidak berbuka. Oh, ini. Dia tak ada makanan. Penting. Puasa dengan tak puasa Sama. So, macam mana? Dia tanya, sah tak? Menangis mufti Arab Saudi itu, tak sangka masih ada orang yang macam tu. Yang kedua, tujuan kita berpuasa adalah untuk mengawal hawa nafsu kita. Tapi heran kita, kerana bulan puasa lagi dahsyat lagi orang, orang tidak dapat mengawal hawa nafsu ini. Dan yang ketiga, bagi menyuburkan perasaan pemaaf, bulan puasa itu tiba, dia maaf, biarlah. Okey, kena bersalah. Alah. Jujur Mengaku Semua nak jadi baik masa tu Dan botolak ansur Mak masuk dewan ni tadi Takpe lah masuk, masuk, masuk tak Takpe Masuk Baik dia Bulan puasa Tetapi dalam bulan Ramadan ni Ada tiga kategori manusia Yang menyambut Ramadan Kategori pertama Dia rasa sedih Kenapa Ramadan ni datang Siap cakap dengan anak-anak dia Nah Hari ni last tau kita boleh makan Esok dah tak boleh makan Nak mati sangat dah bapaknya tu bukan tak boleh makan langsung. Berbuka puasa nanti boleh makan. Kan? Cam tu ayat dia. Sedih dia. Dia rasa dia tak boleh buat tu dah. Sampaikan ada group. Yang paling susah group yang sedih ni apa? Group trip, group triple Y. Triple Y. Ya ya ya. Dengan group GPS game plastik hitam. Apa? Dia rasa susah, dia dah fikir di mana? Weh? Kedai mana nak pergi? Oh, dekat situ, clear Belakang tu, lauk dia siap, berminyak-minyak, berminyak-minyak. Plastik hitam, ini kayak pernah dengar ini kalimat, kalimat plastik hitam. Tapi sampai sekarang saya belum tahu gitu je. Plastik hitam itukah uh, istilah benar benarkah yang dikatakan si Ray ini je? Plastik hitam itu yang orang yang sering uh, istilahnya uh, makan saat Ramadan gitu je. Ya. Plastik hitam. Saya fikir itu kemarin plastik hitam itu tim-tim yang selalu bungkus makanan gitu kan plastik hitam menggunakan plastik hitam cuy ya. Kalau enggak salah gitu ya atau salah saya mengartikan kalian bisa benarkan di video ini cuy ya. Biar saya paham juga cuy. Minyak minyak memang terbaik man. Dah ada dah orang macam tu. Dia rasa sedih. Kategori kedua. Sama aja puasa tak puasa. Puasa tak puasa sama aja. Okey aja puasa puasa. Orang puasa dia puasa. Orang buka dia buka. Orang sahur kadang-kadang tak sahur pun Tapi dia okey puasa Rupa yang tak sayang betul, betul. Tak mengaji Apa pun tak dia buat satunya, Puasa, sepuasa-puasa Ada orang macam tu Tetapi kategori yang ketiga Suanok betul Begitu sulit melupakanmu Waduh, waduh sinetron di Indonesia <laughs> Sudah tentu temanya berbeza Dengan melorong untuk Firdaus 2 Begitu sulit kan Tengok drama orang perempuan mula bangang punya pidaus. Meluak punya itu. macam kelayan lagi perempuan. Biasalah perempuan. Saya tak tengoklah orang share dan TikTok. Betul? Sukar melupakanmu dia tak sabar. Masuk je rajab. Allah mabarik lana fi rajab wa syaban wa balikna ramadhan. Kepada yang tak faham maksud doa tu. Kita dah Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Syaaban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Syaaban. Allah mubariklana fi Syaaban wa ballighna Ramadan. Berkatilah aku di dalam bulan Syaaban ini dan sampaikanlah kami ini kepada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Allah mubariklana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Dia happy dah. Masuk bulan Rejab dah siap baju nak pakai tarawih. Wangi-wangian dah stimai, dah tembal dengan tasbih digital. Nak zikir, Quran baru beli yang parang, tak payah pakai teropong, besar penumbuk buku guru friend. Dah dia bukan gabun buto. Kalau tidak kan anaji anaji tu. Tak nampak, ada kata. Kan? Besar betul tulisannya tu belum cerita lagi dia beli Quran digital ni Quran digital dia takkan mengaji Quran tu dia tak ngaji Quran tu ngaji siapa pilih iman mana punya suara boleh pilih eh, teknologi ya, makin canggih okay. excited je ya. beli wangi-wangi dah siap dah minuman minuman susu kambing dah siap dah dengan buah tama, dah siap dah dia nak buka puasa dengan sunnah nabi Fuh, dah standby cam tulah orang arab masuk aja rejab dia dah terbayang ramadan kita belum rejab dah terbayang syawal lagi jauh lagi jauh daripada arab tu belum satu ramadan baju raya dah siap apa hal baju kita dah siap senang settle lawan okey okey ini ini realiti sih realita yang dicakap Ustaz ya saya selalu tertanya-tanya gitu ya apa benar gitu ya e, Yang dikatakan Ustadz itu masih awal-awal lagi puasa tapi orang sudah beli baju raya Ternyata benar cuy Saya disana itu benar adanya Saya menyaksikannya langsung gitu ya Karena alasan paling masuk akal sih Karena kalau menurut saya untuk perempuan ya Bisa bertanya itu sama ini sih Sama aka ya saya tanya Kak kenapa sih? Di kebanyakan saya dengar dari ceramah Ustadz itu bercakap seperti ini Apakah itu benar apa tidak gitu ya dan kami menjawab itu benar karena size gitu ya. Kenapa perempuan itu selalu uh, memikirkan uh, baju raya itu awal sebab terkadang kalau sudah di akhir itu size-nya sudah uh, apa namanya sudah berkurang gitu ya. Terkadang ada yang tak dapat size-nya. Jadi benar-benar baju raya di sana itu apa istilahnya sih? Memang tergantung nanti lah. Jadi itu sedikit perbedaan dari Indonesia juga gitu cuy ya. Kalau Indonesia baju raya ya yang penting baju baju untuk bisa untuk dipakai sholat ya itu sudah baju raya namanya cuy. Kalau di Malaysia itu bedanya cuy ya. Nantilah kita akan kupas habis lah tentang baju raya di Indonesia dan Malaysia itu perbedaannya seperti apa cuy. Tapi, tapi ini realitas. Tapi tapi selalu cakap Tiga tengok eh kau tengok pagi raya nanti baju aku macam mana ha. soalannya kata Jalaluddin Hassan soalannya Sudah bersedia adakah kau confirm anda akan hidup lagi pada pagi raya betul sih tu soalannya betul. hidup lagi ke pagi raya sampai beraya Assalamualaikum salam itulah baju arwah rasakan saya nak pakai bagaimana saya tak sempat pakai it's fresh susto apa kita beria kan beria tepah-tepah baju ni sampaikan di disemban. disemban di negeri 9 tu kedai jahit Cina tu minta maaf eh masuk Saban tak terima tempahan lagi dia pun pakai bulan Islam sekarang masuk Saban tak terima tempahan Sampai lagi sudah syat betul jadi bulan Ramadhan ni adalah bulan yang istimewa berasal pada perkataan Ar-Ramdu Ramdu maksudnya apa? Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat, Panas betul, perasan tak panas macam mana Tapi di utara sekarang di Kedah, benar, di Perlis Pada orang pasal panas oh, banget cik Di Pulau Pinang, hari-hari hujan lebat Siap ribut lagi Tetapi insyaAllah, jangan risau Menjelang-menjelang hujung Ramadan Dia akan pindah belakang kita Sekarang ni kita panas, 37, 38 darjah sampai Malahan dalam kajian hari tu beritahu Kemungkinan akan cecah 40 darjah Celsius tapi ini nyata sih cuy ya, saya mengalaminya tuh karena saya puasa di sana, Wih, cuaca panas banget gitu ya. Saya tuh pergi cari apa namanya, cari Tajil atau apa namanya, e, bazar Ramadan ke bazar Ramadan itu kan suasananya tuh biasanya kan sudah sejuk gitu ya. Ini tidak cuy, masih panas banget gitu ya. Tau lah, mungkin itu salah satu faktor kenapa saya kurang membuat konten selama perjalanan kedua ini cuy, karena cuacanya cuy panas banget. Ya, yeah, Memang bulan yang panas Tu sebabnya Jangan ingat kau seorang je panas Orang perempuan kan kadang-kadang Bila panas Dia mengganggu konsentrasi orang lelaki Masa itulah kau nak berkemban Bulan lain dia tak berkemban Bulan puasa nak kau berkemban Bawah kipas belakang tu Dalam bawah kipas Depan hall tu Depan suami kau Haduh Haduh Haduh, haduh. Apa hal Apa Kelab, kelab, kelab, kelab, dia tarik kaya dia. Haduh, haduh, haduh. Yang suami, Allah, Allah, Allah, Allah. Lepas tu dia pandang suami dia. Abang tak panas ke? Aku dah sampai panas tengok cawan. Betul. Ramdu bulan yang panas. Siam pula masuk siam. Sebab apa masuk siam? Ada yang kata masuk siam. Saya rasa berimajinasi cik, ya? sebagian laki-laki itu harus tahan nafsu benar-benar ada yang kata maksud siam ini Thailand itu siam tapi as siam perihal menahan diri dari berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain itu dari segi bahasa menurut Ibnu Manzor al itu menahan diri pada makan Minum Nikah Dan berbicara Tak boleh makan, faham Tak boleh minum, faham Tak boleh nikah <tuh> Tak boleh nikah Tak boleh ke nikah Bulan puasa Boleh tak nikah bulan puasa Nikah boleh perbuatan Sangat bagus langkah penjimatan Madlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Confirm tak akan my work <tuh> Dan majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur kompor nak aman, betul. Tapi maksud masa. tak boleh bernikah itu adalah perbuatan perbuatan orang yeah. bernikah itu Perpulak. tidak boleh dibuat pada siang hari pada bulan Ramadan. Bukan hanya perbuatan itu, deposit pun tak boleh. Deposit faham deposit? Muka dimah tu, tidak lama tak perlu. Eh, yeah, jangan.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 Ini oh, bukan pesan dekat orang je, termasuk penceramah sekali. Otak tu trafling je. dah berapa hari pergi Sabah balik kalau tengok. Macam mana lah, kayaknya. Jangan cakap, alah kadang dah tu tua, tak ada mana dah tua, tak selera. Jangan cakap. Orang lelaki bulan Ramadhan nampak yang elektrik pakai skit pulau, tau. Siapa tu yang elektrik nampak? Dia kata nampak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian, berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara? Tak boleh cakap ke? Boleh cakap. Tapi jangan cakap yang sia-sia dan jangan cakap perkara boleh menetangkan dosa, fitnah dan sebagainya. Maka, apa maksud puasa? Maksud puasa menahan diri pada makan dan minum. dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari tebit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah Ta'ala. So, dalam bulan Ramadan ni, sulit melupakan sebab semua orang puasa. Ha, kan, tak usahlah kita nak nak cakap ke. Oh, baru puasa ke? dah 20 Ramadhan dah lupa apa lagi kan? Betul dia ya. sama je kita semua sama awal, sama je standard lah. kita sama tak ada dia sebabkan saya Muhammad Haris selaku pengarah intan, gula, sabar so saya tak sama macam you all puasa saya beza sikit saya dah 3 hari dah tak buka ni insya Allah dalam hari keempat buka buka oh jangan dia tak macam tu sama je Baik orang miskin, baik orang kaya Sama kita berlapar dan dahaga sama. Betul, betul Cik Tabiq Fajar teman-teman terhari -teman Jaga perkara-perkara Yang membatalkan puasa kita buat Yang mengurangkan pala puasa pun kita tak buat Ah, uh, Yang menarik Cik, yang menarik Barulah saya menyadari Cik Ternyata kalau kita ada di Sabah Di Sarawak itu Bukannya awal gitu ya Sahurnya pun sah Sahurnya pun awalkah? Maksudnya Perbedaan kan satu jam gitu ya Perbedaan waktu sholat gitu ya. Kalau eh, waktu itu sama sih cuy ya, cuman per perbedaan waktu sholat, Kalau nggak salah cuy ya, kita buka puasanya itu matahari apa namanya? Istilahnya masih terang lagi gitu ya, tapi kita udah berbuka puasa. Ketimbang waktu kita ada di Kiel lah. wah udah nampak gelap barulah kita berbuka gitu, cuy. Itu perbezaannya Cik Saya mengalaminya langsung Jadi saya pandai bercakap seperti ini cik. Pun Tengok movie yang bukan-bukan <laughs> Tak perlu Tak perlu seorang Kan Tengok gambar Gambar-gambar yang menggairahkan tak sah. Itu sebab kalau pergi Bazar Ramadan Hati-hati Mana -hati. pula dekat belah-belah Sabah Hati-hati <laughs> Belah-belah <laughs> bandar Hati-hati Yang perempuan-perempuan yang pergi itu Kadang-kadang berlepas mandi itu Cempu-cempu kita tengah bau kuih terbaru bau Aduh, kurang pahala kau. Ya Amin. Tu belum cerita pakaian lagi. Dekat Sabah tak adalah tempat lain tempat lain. Pakaian ya Allah. Mula-mula tengok peha ayam. Depan tu peha orang. Ha, ya, patu tengok dada ayam. Depan tu sambunglah sekali. Tu orang fikirlah sekali. Ih. Jangan main-main. Bulan puasa tu sebabnya kadang-kadang kita ni jadi beri kurang pahala puasa kita. Oh tak usahlah. Kadang-kadang bukan kurang dah, negatif hati-hati. Ya. Kenapa puasa ni istimewa berbanding ibadah yang lain? Allah Taala beritahu dalam satu hadis qusi, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan 10 kali gandaan pahala sehingga 700 kali gandaan pahala. Tetapi balainan pula dengan puasa. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya Allah akan bagi sendiri pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Karena mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Kita buat kerana Allah. Sesungguhnya Orang yang berpuasa Akan diberikan dua kebahagiaan Dua kegembiraan Iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya Bertemu dengan Tuhan Berbuka puasa Tak ada siapa yang tak happy berbuka Kenapa buka ni? Tak boleh ke besok? Tak ada orang macam tu Kan? Eh dah nak buka dah Dah nak buka dah Tak, tak sabar je nak buka Tak ada orang sedih Dah buka oh. kau Tak ada orang macam tu kegembiraan bertemungan Arabnya dikatakan ketika dia beribadah bertemungan Allah dia rasa gembira dan satu lagi pandangan kata, dicabut nyawanya dia rasa gembira kalau dicabut nyawanya pada bulan Ramadan uh, eh? dan sesungguhnya sambungan hadis tadi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah Allah jadi jangan Allah. mengarahkan mulut kau tu kawan kau Allah. Haa Okey tak bau dah Illaha illallah Bau baeng Kawan tu cakap kan Memang lah Tak ni maksudnya Di sisi awal. Apa tu Bau baeng Dia baru dengar kalimat itu Bau baeng Baeng, baeng. Allah Maksudnya bau tu kan ada Bau semacam Kan apa yang kita makan Pagi tadi Kita gosok gigi-gigi Kat sini okey Tapi bila nafas tu Daripada Dia perut Keluar cel. balik Yang dah tersimpan lama Dekat dalam tu Yang sikit tadi Bau baeng Maka dalam Al-Quran disebut Mak. Tanyalah pada anak-anak Tanya Mak, kenapa kita kena puasa? Soalan Soalan cepu mas. Kenapa kita kena puasa? So, jawapan ibu-ibu yang terdahulu Malhanah dia mempertahankannya sampai sekarang Kalau tak puasa, tak boleh kaya oh. Seorang tu pula cakap Ya, itu simple Itu jawapan biasa dengar lah Jawapan benar, lain Orang lain puasa Kau puasa jelah Banyak tanya pula Kalau <laughs> ini dan jawapan yang paling baik sekali Nak Kita kena puasa Sebab Allah perintahkan Allah suruh ha, Tapi jawapan itu Tidak berhenti di situ Anak-anak hari ini ada soalan tambahan Bila? Bila Allah suruh tu? Dah lama nak Dalam Al-Quran Tak cek cuba nak buka Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi wahai orang-orang beriman dia tak sebut orang Islam dia tak sebut orang, -orang Tuaran dia tak sebut wahai orang-orang Intan tak sebut yang disebut orang beriman Mana orang yang percaya saja yang akan puasa bercaya pada Allah percaya pada Rasul percaya kitab dari kiamat qada dan qadar Percaya semua Baru intan, dipuasa intan. Wahai orang-orang beriman Kutiba alaikumusiam Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Kama kutiba ala lazi naminkum likum Seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa La'alakum tat takun Mudah-mudahan kamu bertakwa Maknanya target yang paling besar adalah nak kejar takwa Itu sebabnya dekat pejabat patutnya diintan Kena buat pertandingan weight challenge Pertandingan menurunkan berat badan Siapa yang nak masuk Dia bukan kira siapa paling kurus Siapa paling banyak dapat turunkan Kita akan timbang Sebab saya pernah buat tu dekat SUK Negeri Sembilan Saya datang tu Dia minta sampaikan hadiah 10 hari sebelum Ramadan Diberikan peluang untuk siapa nak masuk tu Boleh timbang Semua timbang lah Seorang register 100 lebih Seorang ni 80, 10. 90 Besar kan, semua Samson debat Sebelum majah hari itu Sebelum saja Masuk-masuk nak, nak masuk puasa Lebih kurang Dua minggu ke tiga minggu sebelum Manajari setahulah Dia pernah jumpa Saya dekat Intan kat KL. Berat saya hampir menjecah 109 110 110 110 kilo Perutnya macam tembikai Dah hari, hari itu Lepas tu dalam TikTok tu Penuh Kalau perasan lah Tapi hari ini Wah, lucu lah kan? Iya-ya, Ustad di sini nampak apa namanya? Nampak kurus cuy ya, kalau tengok ini. Karena ini enggak kalau nggak salah cuy ya, ini kayak pertengahan gitu, pertengahan puasa. karena e Ustad tuh hari saya berkomunikasi dengan Ustad, e, saya tahu Ustad ada di Sabah tuh. Kayaknya pertengahan sih cuy ya, ya kayaknya sih pertengahan cuy. Oke okay, seperti biasa video ini saya bagi dua cuy, yang part pertama sudah selesai ya, kita sudah lihat tadi tuh agak lebih sih kita tidak apa cuy ya, kita akan lanjut lagi uh, kalau bukan besok lusa, intinya saya akan lanjut cuy ya, part keduanya ini cuy. Ya walaupun uh, tema uh, ceramah Ustad uh, kali ini itu soal bulan suci Ramadan cuy, tapi tak apa lah cuy ya. Saya itu berharap video-video saya nanti ini ya saya buat uh, sekarang, tapi akan ditengok di saat bulan suci Ramadan. Kelak gitu ya Entah itu bulan cuci ramadan depan eh, Tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi Pokoknya eh, Selalu akan ditengok gitu Saya berharapnya seperti itu cuy Mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri Sekali lagi saya cakap kepada korang Korang bisa memberikan referensi ya Video-video apa saja yang belum saya tengok gitu ya Jadi saya berharap korang kalau memang kita harus mereaksi video tiktok lagi Korang bisa tag video-video terbaik yang kelakar di Apa namanya, akun saya Di tiktok saya, tag nama saya di situ Dan kita akan membuat Konten ngakak plus lagi Oke, okay, dan mungkin saatnya saya tidur dulu diri Saya Ndi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next Bye